Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cara mengobati sakit liver Sebelum kita membahas cara mengobati sakit liver, penting untuk dicatat bahwa jika Anda mengalami gejala-gejala yang mengkhawatirkan seperti sakit perut yang parah, mual, muntah, kuning pada kulit atau mata, dan kelelahan yang berlebihan. Segera berkonsultasi dengan dokter Anda. Dokter Anda dapat memberikan diagnosis yang tepat dan memberi tahu Anda cara terbaik untuk mengobati sakit liver. Namun, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu mengobati sakit liver. 1. Mengubah pola makan. Konsumsi makanan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk kesehatan liver. Hindari makanan yang digoreng. Berlemak dan tinggi gula. Konsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. 2. Menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan liver dan memperburuk sakit liver yang sudah ada. Jadi hindari minuman beralkohol sepenuhnya. 3. Olahraga teratur. Olahraga teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan liver dan membantu menjaga berat badan yang sehat. 4. Mengonsumsi suplemen liver. Beberapa suplemen yang mengandung milk diesel, vitamin E, dan asam folat dapat membantu memperbaiki kerusakan pada liver. 5. Mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter. Dokter Anda mungkin meresepkan obat-obatan tertentu untuk membantu mengobati sakit liver seperti obat antiinflamasi atau obat yang membantu mengurangi kerusakan pada liver. 6. Menghindari penggunaan obat-obatan yang tidak diresepkan. Penggunaan obat-obatan yang tidak diresepkan, seperti obat-obatan penurun demam dan obat-obatan penghilang rasa sakit, dapat memperburuk kondisi liver dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. 7. Menjaga berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko sakit liver. Jadi, menjaga berat badan yang sehat sangat penting untuk kesehatan liver. 8. Menghindari kontak dengan bahan kimia berbahaya. Bahan kimia seperti pestisida, produk pembersih, dan zat kimia lainnya dapat merusak liver. Hindari kontak langsung dengan bahan-bahan tersebut atau gunakan perlindungan seperti sarung tangan dan masker ketika bekerja dengan bahan-bahan tersebut. 9. Memperhatikan gejala dan periksa secara berkala. Penting untuk memperhatikan gejala sakit liver dan memeriksakan diri secara berkala untuk mendeteksi kerusakan liver secara dini. Semakin dini kondisi sakit liver dideteksi, semakin mudah untuk mengobatinya. Namun, perlu diingat bahwa cara-cara di atas hanya sebagai pelengkap pengobatan medis yang direkomendasikan oleh dokter untuk mengobati sakit liver secara efektif. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu dan mengikuti saran dan pengobatan yang diberikan oleh dokter Anda dengan ketat.